tanggal jukut yang besar, asal, um, nggak cacat lah, amat, <tuk> ya. Ayu, yuk, aduh, oh, nah, oh, karet dan sing Allah jukut tolongan jalan ya Allah Mana ya, gigi, motor diburu kayak enggak nanya, "Kami kau ngelakuin, mah, semua D T Terima kasih telah gerak kak bidan paling paling deket gitu ya dia sih doang jalan setapak mah. Oh tapi sering motor dia. Tapi, tapi bener, jalan bisa Atau itu Tapi dia deket. Deket. Oh 哦,哎哦。 Bra. Ah, mandang lagi anak lah kalau anak mau, Hah?